dan saya harap semua yang uh, terlibat dengan banjir uh, dalam keadaan yang baik selamat yang penting keselamatan diri dan keluarga anda dan uh, ambil saja benda-benda yang penting saja macam dokumen pengenalan diri dan sebagainya yang lain tu biarlah sebab yang penting yang paling utama adalah keselamatan keselamatan diri dan keluarga anda semua Oke, okay, uh, bertemu kembali di channel Mr. Mat. Uh, saya Mr. Mat di sini, dan uh, untuk update video kali ini, uh, kita ingin, ingin bercakap mengenai update banjir uh, di mana beberapa kawasan di Negeri Sabah mengalami banjir luar biasa. Apabila tiga hari lepas berlaku hujan lebat berturut-turut, dana uh, ini menyebabkan beberapa kawasan di daerah uh, beberapa kawasan di Sabah, uh, di khususnya di daerah Papar, uh, ada yang mengalami banjir uh, kilat. dan uh, beberapa daerah uh, beberapa uh, kawasan tersebut um, seperti di Bengawan, Ulu Bengawan, Ulu Kimanis. Dan terbaru semalam kawasan Kimanis Point banjir Iaitu di mana Kimanis Point ini ianya adalah laluan antara Keningau dan Kimanis Putus disebabkan tanah runtuh juga dan uh, juga beberapa lagi kawasan sekitar uh, Penampang uh, sebelum Penampang tu ada beberapa kawasan sekitar Ulu Papar uh, Ulu Kinarut, kawasan Lebak uh, kawasan jajaran jalan Panburnia tersebut beberapa kampung ditenggelami dengan air uh, semalam dan uh, juga kita bersyukur juga tadi saya dengar satu report Uh, daripada RTM uh, jam 5 petang tadi berita wilayah uh, semasa video ini direkodkan uh, jalan K Keningau ke Manis boleh dilalui semula pada hari ini uh, jadi uh, saya pun terkejut sebab saya sebenarnya bukan berada di kawasan Papar saya bercuti di Kudasan bersama keluarga uh, satu malam dua hari, dua hari satu malam bahasa terbalik jadi uh, dua hari satu malam kita di Kundasang dan saya baru mendengar kabar uh, tidak baik iaitu banjir di kawasan Ulu Ki Manis. dan tempat saya punya kakak, uh, rumah kakak saya di sebelah uh, Ulu Ki Manis, di Gansing turut mengalami banjir apabila rumah beliau uh, dinaiki air sedalam uh, sedalam Uh, paras ping, bukan paras pinggang, paras bahu, uh, ianya sangat uh, mengejutkan dan uh, paniklah pada malam semalam Masa-masa uh, saya berada dan juga family berada di Kundasang dan uh, di Kundasang tu juga uh, kami juga mengalami cuaca yang sangat sejuk, iaitu di bawah paras uh, 15, eh, 16 darjah Celsius pada waktu malam pada waktu siang uh, 18 uh, paling tinggi suhu mencapai dalam 20 hingga 21 darjah Celsius. Keadaan mendung di Kundasang pada uh, semalam. Jadi uh, kita tunggu dia punya update videonya nanti saya akan uh, berikan updatenya untuk iaitu uh, trip di Kundasang. Dan uh, ialah kita sangat bersyukur juga di kawasan rumah saya tidak berlaku apa-apa yang kejadian yang tidak diingini. Uh, namun hanya sedikit saja di sebelah um, di sebelah kawasan uh, Paya apabila uh, di sana ada satu laluan tu laluan ke Paya Paya Nipah di situ dinaiki air, tapi tidak dalam saya tengok dalam gambar tu. Uh, paras Paras buku lali sejak Dan dia hanya meneng, Memutuskan Dia tidak memutuskan Jalan uh, Ke Payah uh, Apa uh, Nipah tu Di sana Ada rumah uh, Rakan saya di situ um, Tidak terputus Cuma dinaiki air Sedalam set, uh, setengah kaki Setengah kaki Bukan setengah kaki um, Ini Air Dia tu Dalam paras uh, buku lali saja, paras buku lali jadi kenderaan masih lagi boleh lalu uh, syukur juga uh, kawasan di belakang rumah saya ni ada dua buah rumah terlibat tapi tidaklah serius sebab dia punya kawasan bahagian dapur sejak kena iaitu apabila uh, air dia punya air uh, ini apa uh, payah tu dia naik sedikit naik sedikit saja uh, mungkin daripada ulu dan, dan juga difahamkan pertembungan air pasang pada hari ini oh, sorry Jom, kursi. Uh, pertembungan air pasang pada hari ini. Jadi itulah uh, apa itulah mengapa mengapa uh, air naik di kampung saya sini. Jadi um, kita akan update tadi semasa ke semasa mengenai isu banjir ini dan juga difahamkan di sebelah Kota Blut ya guys, Kota Blut uh, sangat teruk banjirnya semalam. Saya nampak pun menggerunkan, macam ribut-ribut greg, orang bilang tahun 1995. Jadi um, saya dengan ini saya, saya pun macam bila dengar ini pun kita pun agak bimbang lah, kita agak bimbang keselamatan semua orang di sana. Jadi uh, semua juga bukan setakat di papar nih, tapi di sebelah penampang yang terjejas tuh saya nampak di penampang Kutatan uh, turut terjejas ini di di sebelah ini apa uh, kota blut uh, di sebelah uh, apa di ialah kawasan sebelah ulu inilah uh, kebanyakan beberapa kawasan di, di Sabah ini sebab uh, hujan yang luar biasa berlaku dalam tiga hari berturut-turut dan menyebabkan banjir Banjir besar. Ini juga berlaku di sebelah Membakut saya, kalau tidak silaplah. Sebab uh, saya dengar kawan saya di situ pun macam naik sudah air di situ. Okeylah. Um, jika ada apa-apa update yang, yang apa yang mungkin penting, saya akan update di dalam uh, ini video. Dan oh uh, ya, yeah, walaupun ya yeah, kita baru sejak balik daripada Kundasang, tapi uh, apabila saya melihat melihat uh, isu ini sangat besar dan juga saya lihat ada kepentingan untuk saya update dari semasa ke semasa saya akan berikan updatenya jika berkesempatan. Okey. Uh, okey setakat itu saja kita punya update video pada kali ini dan uh, next video mungkin saya akan buat uh, akan tunjukkan tu kami punya trip di Kundasang tu. Uh, nanti saya akan tunjukkan anda semua okey oke okay, itu saja namun sebelum itu tolong tolong dan tolong subscribe like and share ini video dan juga tekan itu notifikasi button sebab kalau kamu tidak tekan kamu tidak dapat mengikuti semua saya punya perkembangan dan juga video dan juga kamu boleh follow saya di Instagram kamu boleh follow saya di Twitter Ataupun di uh, Saya dah buat TikTok juga Tapi tidak begitu berapa update di situ uh, Dan juga Hashtag, saya punya hashtag yang paling utama Adalah hashtag Mr. Matt Ataupun hashtag Mr. Matt Channel Di sana kamu boleh follow Semua saya punya kerja-kerja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 dan kita jumpa di update video yang selanjutnya Peace out